Let's <laughs> around the hate and the talking that trash 'cause the vibes and the fun all the way to the back.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 Oke, okay. pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire, yaitu full bocoran Evogan terbaru, event spesial rilisnya Evogan, sampai dengan semua hadiah yang bisa kalian dapatkan bertajuk Evogan dan lain-lain. Oke. Okay. Yang pertama ada bocoran Evogan terbaru. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Evogan terbaru ini, alangkah baiknya kita simak trailernya, cuy, sekui. Jadi telah resmi diinfokan bahwa Evogan terbaru selanjutnya adalah Skin Evogan M1014 Green Flam Draco. Untuk desain tampilannya keren juga nih cuy, walaupun kelihatan rame atau penuh dengan animasi gitu kan? Kalau kita perhatikan skin ini seperti gabungan dari naga ungu dan dragon green atau naga hijau. Lalu terdapat animasi ke aura-aura dan efek percikan berwarna hijau di bagian desain sayap dan pegangannya. Yang membuat skin ini kelihatan keren adalah dari segi desain bentuk dan kedetailannya menyerupai naga asli. Keren keren keren keren. Evogan M1014 Green Flame Draco ini memiliki level max yaitu level 7. Ya masih sama seperti skin-skin legendary evogan lainnya lah ya Untuk di level 1 kalian akan mendapatkan penampilan baru dan statistik Demag plus 1, red of fire plus 1, dan reload speednya min 2 Untuk level 2 nya kalian akan mendapatkan fitur notifikasi atau pengumuman kill dan statistik The mag 1, Red of fire 1, dan reload speednya min 1 Untuk mengupgrade evo gun dari level 1 ke level 2, kalian membutuhkan 30 token upgrade Untuk di level 3 nya, kalian akan mendapatkan penampilan baru Untuk mengupgrade evo gun ini dari level 2 ke level 3 Kalian membutuhkan 60 token upgrade Lalu untuk level 4 nya kalian akan mendapatkan efek hit Yang terlihat seperti muncratan racun berwarna hijau gitu Dan juga kalian akan mendapatkan statistik damage plus 1 Rate of fire plus 2 Dan reload speed nya minus 1 Untuk mengupgrade evogan ini dari level 3 ke level 4 Kalian membutuhkan 120 token upgrade. Untuk level 5-nya kalian akan mendapatkan efek firing yang masih mirip dengan efek firing Evogan lainnya. Cuman yang beda hanya dari segi desain warnanya saja sih. Dan adapun efek kill yang terlihat seperti seseorang yang lenyap seperti terkena cairan beracun atau berbahaya berwarna hijau. Untuk mengupgrade Evogan ini dari level 4 ke level 5, kalian membutuhkan 240 token upgrade. Untuk level 6 nya kalian akan mendapatkan penampilan baru dan special ability. Untuk special ability yang dimiliki oleh Skin Evogan M114 Green Flame Draco ini adalah extra damage when firing at glue wall, yang artinya adalah tambahan damage ketika nembak di glue wall. Um, ini gua kurang tahu nih yang dimaksud at di sini itu di glue wall atau pada glue wall. Kalau artinya di glue wall, maka kita akan mendapatkan demak tambahan ketika menembak musuh di dekat glue wall. Tetapi jika add yang dimaksud di sini adalah pada glue wall, maka special ability dari Evogan M1014 ini sama seperti special ability yang dimiliki oleh Evogan AK Blue Flame Draco kemarin cuy. Untuk mengupgrade Evogan ini dari level 5 ke level 6 Kalian membutuhkan 400 token upgrade. Dan untuk di level tujuhnya kalian akan mendapatkan penampilan baru atau maksimal animasi dan efek serta emot eksklusif. Untuk emot eksklusif dari Evogan ini tidak sekeren Evogan AK dan MP40 ya. Ya, cuman menampilkan sosok aura naga berwarna hitam dan kepingan batu berwarna hijau yang menyatu menjadi satu dan hadirlah skin Evogan M1014 Green Flame Draco. Um, gitu doang. Saran gue untuk hadiah emot eksklusif dari skin Evogan selanjutnya supaya lebih keren lagi lah ya konsepnya ya secara harga skinnya mahal terus untuk mengupgrade dari level 1 ke level maxnya juga nggak murah jadi kita layak mendapatkan emote dan tampilan skin yang keren kece aduhai, pokoknya ah mantap dan untuk mengupgrade evogan dari level 6 ke level 7 kalian membutuhkan 600 token upgrade. Sedangkan untuk ilustrasi bagaimana full tampilan dari skin Evogan M1014 ini saat berada di in game, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. dan diinfokan Evogan M1014 Grimflam Draco ini akan hadir pada event Vindet pada Lucky Royale. Dengan kata lain Evogan M1014 ini akan hadir atau rilis pada tanggal 2 Mei besok. Jika kalian hoki, kalian bisa mendapatkan skin Evogan ini hanya dengan 9 diamond saja. Tetapi jika kalian tidak beruntung nih Kalian membutuhkan sekitar 1632 diamon Terus untuk mengupgrade skin Evogan M1014 ini dari level 1 ke level 7 Kalian membutuhkan 1450 token upgrade Atau sekitar 10.000 diamon Ya kurang lebih hampir 2 jutaan lah ya Wah murah banget Selain itu ada pun beberapa event yang memiliki hadiah menarik dan keren spesial rilisnya Evogan M1014 ini Untuk apa saja hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan nanti Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada skin terbaru dari kaleng biru Untuk desain tampilannya keren nih cuy Dengan warna dasar ungu Ditambah dengan desain logo Green Dragon di bagian penutup cup mesinnya Dan ditambah dengan desain kepala naga di bagian samping kiri dan kanan dari skin ini Kemungkinan skin ini akan hadir pada event top up berhadiah atau pada event shop Yang kedua, ada skin terbaru dari senjata katana untuk desain tampilannya simpel tapi lumayan kece nih cuy Yang dimana terdapat animasi ke aura-aura berwarna hijau Kalau kita perhatikan selain tampilannya yang menggoda Skin ini juga memiliki fitur notifikasi atau pengumuman kill Dengan kata lain skin katana ini termasuk dalam skin katana lobby Wah dan kemungkinan skin ini akan hadir pada event top up Bradiah atau pada event gacha. Yang ketiga, ada skin terbaru dari senjata shotgun Titit atau shotgun M1887 untuk desainnya sudah tidak bisa kita ragukan lagi gitu kan sudah pasti keren banget Wow. apalagi ditambah dengan animasi aura-aura berwarna hijau yang ada di bagian atas dari pegangannya udah sih lalu untuk desain aksesorisnya ini nih jadi kelihatan epic banget ya kan ini skin dan juga Skin Shotgun ini merupakan Skin Senjata Lobby cuy mantap untuk statistik dari Skin Shotgun titit ini adalah Demag plus 1 Reload Speed plus 2 dan untuk Movement Speednya minus 1 um, lumayan sih dan dikabarkan Skin ini akan hadir pada event gacha berhadiah Skin Senjata gimana Apakah kalian tertarik mengoleksi skin shotgun ini, cuy? Yang keempat, ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Untuk desain bentuknya, seperti bongkahan berlian yang di dalamnya terdapat skin Evogan m 1014 Green flame Draco level. 1 dan ditambah lagi dengan adanya animasi efek asap dan percikan berwarna hijau yang muncul dari batu berlian tersebut dikabarkan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah yang kelima ada skin terbaru dari tas atau backpack untuk desain bentuknya keren banget nget nget nget nget ini mah Gelos ya boy Berbentuk seperti sayap yang bisa bergerak seperti sayap yang dikepakan Atau kepakan sayap gitu Waduh Semoga kalian paham ya Waduh Apalagi animasi dan efeknya cuy Udah sih Fix Ini adalah skin tas paling keren di game Free Fire dari dulu sampai sekarang cuy Cuman sayangnya skin ini memiliki ukuran yang cukup besar Jadi kelihatan berat dan membuat gerakan karakter kita itu sedikit lebih lambat Kelihatannya gitu kan Tetapi overall keren banget lah ya Dan kemungkinan skin ini akan hadir pada salah satu hadiah event gacha atau pada event shop Yang keenam, ada skin terbaru dari parasut, di mana skin ini memiliki desain gambar Green Flame Draco yang sangat mencolok. Dan dikabarkan, skin ini akan hadir pada event Mission berhadiah. Yang ketujuh, ada skin terbaru dari loot box atau dead box versi normal. Untuk desain bentuknya masih sama dengan skin loot box atau hadiah pada event operasi krono kemarin. Cuman yang berbeda hanya dari segi desain warnanya saja. Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah. Jadi itulah beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan pada event spesial rilisnya Evogan M1014 Green Flam Draco nanti. Oke. Okay.